Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Bunda Lesti tentunya Menemani santai siang kalian saat ini, Bami agar menyuguhkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Di kabar pertama persahabat yang kita lihat, kabar viral dan tentunya kabar yang sedang ramai ini masuk kabar Indosiar di fokus, persahabatnya viral, rekaman CCTV diduga Rizky Vilar lempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Kita lihat juga kelima caption yang dituliskan, penjaga rumah pedangdut Lesti Kejora urung menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi. Dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa Lesti Kejora saat ini, kembali beredar sebuah video dari kamera pengawas atau CCTV yang merekam seorang pria yang diduga Rizky Bilar akan melempar bola ke arah seorang perempuan yang diduga Lesti Kejora. Ini kabar memang sedang viral banget, persahabatnya kejadian ini. Itu waktu masih ada Bang Adlim, persahabatnya, di posisi tersebut. Kita lihat juga. Ada sebuah kalimat komentar nih, persahabat, ya. Ini menanggapi postingan dari rekaman CCTV yang beredar. Yang dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kita lihat, persahabat. Kalau ada yang nge-lag sama tanggal bulan tahun di CCTV, kayaknya belum di-update. Kalau dilihat dari outfit mereka, sepertinya tanggal 6 Januari 2022. Habis lahiran, Pas mereka syuting program yang di ATP, tim mereka kayak nge-fresh juga. Lesti lagi gendong boneka, tanggal di CCTV mereka masih di Turki. November baru nempatin rumah, tuh sahabat. Netizen pinter banget ya nyocokin tanggalnya, cerdas, luar biasa. Kita doakan saja mudah-mudahan bunda Lesti mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian kita lihat juga persahabat di postingan Bang Ricardo Sinaga dua jam yang lalu kembali mengunggah sebuah kalimat yang menyindir Rizky Billar. Disimak persahabat kalimat yang diunggah, udah dispilkan semalam bukti pertama, sabar aja, biarkan polisi melakukan tugasnya, bukan malah minta bantuan netizen. Gak perlu keluar-keluar ABCD, cukup duduk manis sambil ngemil popcorn, iya gue udah tahu apa aja. Pelapor udah cerita, A sampai Z. Sebagai manusia, dengarnya emosi, hati panas tapi kepala harus dingin, ngelus dada aja, dada ayam. Seperti kata Nancy Judge, stop senyum-senyum, cause sit about to go, itu kalimat yang diposting oleh Ricardo Sinaga dan kita lihat juga masih ada kalimat lain. Gue tidak mempermasalahkan perselingkuhan itu hal pribadi orang mau selingkuh ke, mau jungkir balik ke, it's your life not mine. Tapi kalau udah kekerasan, it's everybody's business. Lo nggak bisa tinggal diam saat melihat atau mengetahui adanya kekerasan di sekeliling lo. Rangkul korban. Empati atas keadaannya Perjuangkan haknya Masih manusiakan. kan Tuh resahabat Tunjukkan kasih kepada sesamamu Kita lihat juga selanjutnya Stop ngomong Gue bilang juga apa dulu Lu sih gak dengerin gue Kan apa gue bilang Tuh kan kejadian Korban gak butuh itu Makin sakit yang ada Rangkul mereka Jadi pendengar yang baik Kata-kata di atas malah jadi toksik. Kalian kan gak pernah tahu apa yang korban rasakan. Trauma seperti apa yang akan korban alami nanti. Insecure kah dia kedepannya dan lain-lain. Boleh komentar tapi filter kata-kata kalian tuh bersahabat. Itu kalimat yang diunggah oleh Bang Ricardo. Dan kalaupun nantinya si korban rujuk ini kalimat lanjutan Itu keputusan dia, itu kehidupan dia. Support aja yang penting kalian sudah melakukan terbaik yang bisa kalian lakukan. Namanya jodoh, rezeki, nyawa, semua di tangan Tuhan Kita bisa apa selain ngikutin alurnya Itu kalimat yang diunggah persahabatnya Kita lihat juga masih ada lanjutan Pelaku kekerasan sudah tersudutkan secara otomatis nggak perlu siapapun capek-capek untuk menyudutkan pelaku Gue pun nggak perlu menyudutkan pelaku Siapa suruh pakai kekerasan Mau si korban yang salah ke lo melakukan kekerasan, that's it. Lo nggak dengar cerita dari pelaku bang? Lah, dia bukan cerita gimana duduk permasalahannya. Malah komen gak jelas dan fitnah gue, LOL. Dan dari awal gue udah bilang, gue udah sayang ya sama korban, jangan sampai lo sia-siakan, jangan aneh-aneh lo, atau lo berhadapan sama gue, sekarang siapa yang munafik? Itu kalimat panjang yang dituliskan oleh Mbak Ricardo Sinaga, yang selalu membela Bunda Lesti Kejora sebagai korban kekerasan. Kita dukung, kita support yang terbaik untuk Bunda L. mudah-mudahan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Berikutnya juga, para sahabat, perhatikan, ada kabar terbaru yang kita dapatkan hari ini. Ternyata Rizky Wilar, ini jadwal pemeriksaannya dimajukan hari ini. Para wartawan sudah berada di lokasi, di tempat pemeriksaan Rizky Bilar, tempatnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Ramai banget para wartawan yang nunggu keluarnya Rizky Bilar dari pemeriksaan, bersahabat ya. Kita lihat para wartawan, sudah ramai di lokasi, terlapor sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini dimajukan bersahabat ya, tahu sendiri kan? Tentunya, idola kesengan kita yang mempunyai pintu Doraemon. Kita doakan saja, mudah-mudahan Rizky Billar bisa memberi klarifikasinya. Kita selalu menunggu langsung yang diutarakan oleh Rizky Bilar. Jangan kemana-mana persahabat ya, terus ikuti channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.